Suatu hari Rasulullah SAW pernah kedatangan asraf atau para tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para tamu itu datang dengan mengendari unta-unta mewah, besar dan mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta mereka diikat agar tidak lepas. Para tamu-tamu itu lalu disambut ramah oleh Rasulullah SAW. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama Tauhid. Kala itu, Rasulullah dijaga oleh beberapa sahabat di antaranya. Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Tholib, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama. Tidak berselang lama, datanglah Nu'aiman menghampiri mereka. Tidaklah heran. Bila Nu'aiman sering mendatangi rumah Rasulullah karena dia sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nu'aiman bergabung, duduk bersama keempat sahabat tadi dan ngobrol sambil bercandaria. Sayyidina Hamzah berkata kepada Nu'aiman, Hai hey Nu'aiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu? Nu'aiman lalu melihat ke arah unta tersebut, para sahabat berkata kepada Nu'aiman bahawa sudah lama tidak makan daging unta. Unta itu gemuk-gemuk, ucap salah seorang sahabat kemudian. Iya, gemuk dan besar. Kalau disembelih, tentu dagingnya banyak dan lezat. Balas Nuaiman terkekeh. Emang kamu berani menyembelihnya? Tanya Sidna Hamzah. Beranilah. Syaratnya kalian jangan ngomong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Nuaiman dengan yakin. Para sahabat pun tertawa. Mereka menganggap omongan itu hanyalah candaan belaka. Hingga pada saat para sahabat masih dalam candaannya, Nu'aiman beranjak dengan menenteng pedang. Ia sembelih salah satu unta tamu Rasulullah SAW itu. Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar ya. Tolong jika nanti Rasulullah mencari-cari saya, tolong jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, ayo kita masak dan makan bersama. Ujar Nu'aiman diikuti sikap para sahabat yang terkejut. Selanjutnya, Nu'aiman pergi begitu saja. Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah semakin kebingungan. Mereka bingung harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamu Rasulullah. Benar saja ketika para tamu hendak pulang maka mereka sangat terkejut karena salah satu unta mereka sudah disembelih mereka pun mengadu kepada rasulullah saw para sahabat terdiam ketika ditatap oleh rasulullah itu ulah nuaiman ya rasul ucap salah satu dari mereka selanjutnya rasulullah memerintahkan umar bin khattab untuk mencari pengganti unta milik tamunya dengan ganti rugi yang sepadan Setelah urusan dengan tamu selesai Rasulullah dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan Nu'aiman Mereka pergi mencari keberadaan Nu'aiman ke berbagai penjuru kota Madinah Sedangkan Nu'aiman berlari mendekati perbatasan kota Madinah Dalam pelariannya itu Nu'aiman bertemu dengan sahabat Nabi Al-Muqdad ibnu Aswad pada saat itu, Al-Mikdad sedang menggali sumur. Nu'aiman datang dengan sembari segala puji-pujian kepada Al-Mikdad. Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut perang badar, kamu orang yang hebat, ujar Nu'aiman merayu. Al-Mikdad tersenyum keheranan, namun begitu Nu'aiman berbicara manis lagi, ia sadar bahwa Nu'aiman ada maunya. Tolong, aku ini lagi dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan aku, aku mau sembunyi di dalam sumur ini, pinta nuaiman Al-Mikdad tidak keberatan dan mempersilahkan nuaiman masuk ke dalam sumur. Silahkan masuk, ujarnya. Nanti kalau ada orang yang mencari saya, tolong jangan diberitahu ya siapapun orangnya, walaupun itu Rasulullah sekalipun, pinta nuaiman Al-Mikdad mengiakan saja, dia berpikir, Mana mungkin juga Rasulullah Al-Mikdad mengiyakan saja Dia berpikir Mana mungkin juga Rasulullah datang ke tempatnya itu Nu'aiman lalu masuk ke dalam sumur Untuk bersembunyi dari kejaran Rasulullah dan para sahabatnya Tidak berserang lama Datanglah Rasulullah dan para sahabatnya Sudah barang tentu Al-Mikdad kebingungan Ya Rasulullah ada apa ini? Tanya Al-Mikdad Kami sedang mencari Nu'aiman di mana dia? Tahukah kamu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Miqdad lantas kebingungan, namun tidak bisa berbohong. Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman. Ujal Al-Miqdad sembari memberi isyarat kepada Rasulullah ke arah sumur. Maka tertangkaplah Nuaiman yang sedang meringkuk dalam sumur saat ditanya Rasulullah, "Mengapa ia menyembelih unta tamunya?" Jawaban Nu'aiman malah membuat Rasulullah SAW tersenyum. Nu'aiman menjawab, Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyian ku, wahai Rasulullah. Jawab Nu'aiman. Nu'aiman bin Amr bin Rafaah adalah sahabat Nabi SAW yang terkenal kocak, jahil, konyol, tapi kreatif. Sahabat dari kalangan Ansar alias warga Madinah ini, Sering membuat Rasulullah tertawa terpingkal-pingkal Kendati gemar usil dan melucu Nu'aiman juga seorang mujahid sejati Namanya tercatat sebagai Ashabul Badar Karena ikut serta terlibat dalam perang badar bersama Rasulullah dan para sahabatnya Nu'aiman pernah menjadi pemabuk yang ketagihan Arak semasa zaman Rasulullah SAW Beliau telah ditangkap dua kali dan kemudian dipukul lagi Karena tidak juga kapok Nabi mengarahkan supaya dipukul dengan kasut. Apabila Nuaiman masih saja tidak berhenti minum, Rasulullah akhirnya bersabda, "Jika dia kembali meminum arak, maka bunuhlah dia." Walaupun sangat tegas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menaruh harapan untuk Nuaiman memperbaiki dirinya. Akhirnya Nuaiman bertaubat juga, mengakui kesalahannya, ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam bissawab